pagi KPI pagi pagi Oke okay. sepertinya suaranya kurang semangat ya hanya beberapa orang doang yang jawab cuma yang saya dengar cuma suara lain dan lauser berhak di belakangnya <laughs> Oke okay. saya akan coba buat lagi sekali lagi tapi kita akan coba jawabnya dengan ala-ala seminar gitu Jadi kalau misalkan saya menyapa Selamat pagi Gemangi KPI, kalian akan jawab pagi, pagi, pagi, gitu ya. Pastinya lebih semangat, oke? Okay. Okay, kita coba ya. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Gemangi KPI. Pagi, pagi, pagi. Wow, oke, okay. satu juta orang di sini ya. Oke, okay, yang di rumah juga bisa lihat. Um, antusias di sini ya, sepertinya sudah okay. sangat, wah, sudah sangat semangat ya. Um, saya harap juga yang di rumah juga bisa tetap semangat dan juga tetap mengikuti pada kali ini. Dan juga um, melihat antusias kita semua di sini, um, saya harap buat teman-teman yang di rumah, ayo boleh ikutan untuk join kita semua di sini, kita ramaikan ibadah Gemagi KPI di sini yang onsite ya, biar kita semua bisa saling bertemu bersama-sama untuk memuji Tuhan dan ibadah bersama-sama. Oke, okay, um, kita akan uh, memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Um, kita akan memulai saat teduh kita. nya eh, kita semua di sini eh, Rindu ya akan firman Tuhan kalau enggak pasti teman masih di rumah masih enggak online ya nah karena teman-teman akan firman Tuhan makanya teman-teman ada di sini bersama-sama dengan kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan seperti rusa yang rindu akan sungai begitu pula jiwa kita semua sehingga kita semua hadir di ini untuk beribadah kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu seperti "Rusak". Semuanya hadir di sini, baik yang onsite maupun yang online. Ya, nah, um, minggu lalu kita sudah merayakan apa, ada yang ingat pasca ayat betul. pasca dan juga Jumat Agung. Ya, nah, dengan pasca, lalu pasca dan juga Jumat Agung, kita semua dibebaskan dari dosa. Kita dimenangkan oleh Tuhan, kita menang atas kuasa iblis. Oleh karena itu, kita adalah pemenang semuanya di sini. Bahkan kita semua bukan pemenang, kita semua adalah lebih dari pemenang. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, lebih dari pemenang. Dengan <tuk> seperti ini. mari kita, kita bersama-sama. banget nih ya teman-teman semua di sini. Oke, okay, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak firman firman yang perlu diserahkan untuk hidup. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin minggu lalu kita telah mengikuti kebaktian pasca. semua bisa untuk dibebaskan dari dosa nah, kalau misalkan teman-teman uh, seberapa besar Tuhan masih teman-teman menjawab Tuhan itu sangat besar sudah pasti sangat besar sampai uh, tak terhingga coba kita ingat tidak lagi ada nggak di dekat dengan di sekitar kita Orang-orang yang mengasihi kita begitu mengasihi sampai-sampai kita merasakan kehangatannya. Kita bisa merasakan kenyamanan di dekat orang itu, yaitu orang tua, saudara, pacar, teman, ataupun yang lain. Kita semua pasti merasakan kenyamanan itu, tapi bagaimana dengan Tuhan? Kasih Tuhan tentunya lebih besar daripada... Besar daripada kasih kita, semua kita sangat besar kasih Allah. Karena itu, kita akan menyanyikan lagu "Terlalu Besar". Jadi, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama "Terlalu Besar". untuk menyambut firmanmu baik kami yang ada di ruangan ini maupun juga yang mengikutinya di tempat masing-masing melalui Zoom meeting inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin ya Selamat pagi teman-teman sekalian Oke okay. ah uh, ya teman-teman hari ini kita akan Membahas sebuah tema yang berkaitan dengan mangan atau aning ya. Jadi, temanya adalah "Sakabato". Ada yang tahu apa ini? Oh samurai? Apa Pedang, tapi yang tadinya atasnya, tapi yang tadinya di atasnya. oke, pedang yang matanya, ya, sisi tajamnya itu di sisi sebaliknya. Oke, ya, thank you, teman-teman sekalian. Udah pada tahu, ya, jadinya. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya waktu pas saya dulu ya, dulu ya, pernah nonton animenya itu tertarik ya. Ini ada seorang samurai jago pedang, cuma terus kemudian karena sesuatu dan lain hal akhirnya pesan untuk dibuatkan pedang yang sisi tajamnya itu di sebaliknya, di sisi sebaliknya, ya. Nah, kita akan lihat dari sini yaitu sebenarnya ini berkaitan dengan tokoh dalam Uh, anim ataupun manga Samurai X ya, tadi sudah sempat disebut, apa disebut juga sama Brian nah, tapi memang yang menariknya sebenarnya waktu pas si pembuat manga ini mencoba untuk uh, menggambar atau mendeskripsikan tokoh ini sebenarnya ini diambil dari kisah nyata, yang meskipun bukan enggak ada ya, Ken Shin Himura ada di dalam kisah nyata tapi ini diinspirasi oleh seorang Samurai memang benar-benar ada pada zaman uh, era uh, Kekaisaran Meiji ya di Jepang ya jadi ada seorang pendekar pedang namanya Kawakami Genzai nah dia ini benar-benar seorang pemburu bayaran yang memang melakukan. jadi jago main pedang banyak orang yang dibantai oleh dia dan kemudian makanya si pembuat komik ini terinspirasi Oke saya akan bikin jago pedang yang pernah membantai banyak orang tapi dibuat tidak terlalu garang ya makanya wajahnya sebenarnya enggak terlalu garang bahkan kadang-kadang kalau teman-teman nanti baca manganya atau nonton animnya ini kalau nggak ada goresan silang di pipi kecewek ya jadi pembunuh berdarah dingin tapi manis gitu ya pembunuh berdarah manis nah oke ya nah jadi teman-teman ini adalah satu kisah rekaan, tapi hal yang menarik adalah begini. Kenshin Himura ini adalah seorang yang di dalam kisah tersebut pembantai yang berdarah dingin, banyak orang yang dia bunuh ketika dia bekerja kepada pemerintahan yang lalu, yang, yang berkuasa. Nah, tapi kemudian dia ingin meninggalkan masa lalunya tersebut yang penuh dengan darah sehingga ya setidaknya ada beberapa hal yang uh, menjadi indikasinya bahwa dia itu tidak mau menjalani jalan hidupnya yang lama yaitu dia, dia disebutnya sebagai ruroni Kenshin itu artinya Kenshin si Pengembara Pengembara jadi dia itu udah lagi nggak mau jadi pembunuh bayaran tapi dia mau menjadi seorang apa ya musafir atau pengembara yang jalan entah kemana tapi dia ketika di satu tempat dia akan berusaha untuk melindungi orang lain, menjaga dan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah. Jadi kalau misalnya ada tertindas, dia akan bantu, dia akan lindungi, dia akan bela. Nah, tapi kemudian ya seperti tadi sudah Fred singgung, dia menggunakan pedang yang namanya sakabato ini, itu pedang yang bermata terbalik. Jadi Uh, maksudnya kalau pedang bermata dua itu, itu maksudnya bukan kalau kita pegang pedang ada matanya yang lihat-lihat kita, bukan ya. Tapi mata itu maksudnya sisi tajam. Sisi tajam dari sebuah pedang itu, biasanya kalau di negara-negara uh, Eropa, pedang bermata dua itu jadi sisi satu dengan sisi yang lain itu dua-duanya tajam. Ya, jadi, uh, itu versinya mereka. Nah Tapi kalau misalnya di dalam pedang atau di uh, Jepang, pedang itu rata-rata matanya satu ya, sisi tajamnya hanya satu nah, tapi biasanya memang sisi tajamnya yang ke arah luar gitu. nah, cuma, di dalam bagian ini dia minta agar pedangnya sisi tajamnya itu terbalik sehingga, kalaupun si kensin ini pakai untuk bertarung orang yang kena itu enggak akan tercabik-cabik, paling ya mungkin tetap lengur ya kayak di pentung begitu tapi enggak sampai tertebas berdarah, atau terpotong begitu. Nah, tapi yang menarik begini, ketika sisi tajamnya terbalik, artinya apa nih, teman-teman? Pedang itu justru berbahaya buat dirinya. Jadi, kalau misalnya ada musuh yang sangat kuat uh, menebaskan pedangnya ke arah Kenshin dan Kenshin tangkis, kalau misalnya, apa, kalau dalam fisika, momentumnya sangat keras. Maka bisa-bisa pedang yang dipakai Kenshin untuk menangkis malah kena dia sendiri. Nah, jadi teman-teman, ini adalah semacam sebuah tekad bahwa Kenshin tidak akan lagi menjalani hidup lamanya yang penuh dengan darah, membantai orang, melainkan dia akan mengembara, memberikan bantuan bagi siapa saja yang perlu, bahkan dia berani ambil risiko untuk enggak apa-apa, demi melindungi orang lain, saya yang kena tebas, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa memberikan bantuan Untuk orang lain Nah, jadi teman-teman dari bagian ini Kita bisa lihat bahwa Kenshin ini ingin memperbaiki masa lalunya Kenshin ini ingin uh, bertobat Ingin berbalik dari jalan hidup yang kejam Yang telah membunuh banyak orang Agar dia bisa menjadi seorang yang baik Penolong dan pelindung bagi sesamanya Nah, pertanyaannya Mungkinkah dia bisa menebus semua kesalahan masa lalunya. Nah, kalau tertarik, silakan baca manganya, silakan nonton aniknya. Nanti teman-teman bisa dapat kesimpulan, bisa enggak dia menembus kesalahannya tersebut. Nah, tetapi teman-teman sebenarnya ini juga adalah gambaran dari upaya banyak orang yang ketika sadar dia punya banyak kesalahan, kelemahan, kegagalan, hal-hal yang dia lakukan di masa lalu begitu merugikan orang lain, maka ketika dia sadar itu salah, ketika rasa bersalah menguasai hatinya, maka dia ingin agar itu semua dia perbaiki. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kalau Kenshin dia memperbaiki dengan cara membuat pedang yang matanya terbalik, sisi tajamnya mengarah ke dia. Nah, tetapi di dalam naskah kita hari ini kita akan melihat bahwa ternyata hal itu bukan hal yang bisa dilakukan untuk menebus manusia. Nah, di dalam Ibrani 10, ayat 1-4, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti, Orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah jadi teman-teman di dalam Nas Alkitab kita hari ini orang-orang Yahudi pada waktu itu memang diberikan Taurat atau hukum Taurat meskipun kata Taurat artinya adalah hukum jadi kalau dibilang hukum Taurat berarti ya hukum hukum jadi agak-agak aneh tapi ya sudahlah karena Taurat itu bukan bahasa bukan kata asli bahasa Indonesia jadi hukum Taurat disebutkan ya masih oke okay lah gitu ya nah. Jadi di dalam Taurat memang dikatakan tentang adanya yang namanya memberikan korban persembahan. Korban baik itu lembu jantan ataupun domba jantan untuk sebagai korban penghapusan dosa. Nah tetapi memang di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika eh, korban itu dipersembahkan, apa iya kita yang bersalah dan berdosa, terus kambing domba atau kerbau atau sapi yang dipersembahkan, dia yang bisa menggantikan supaya kita dosanya dihapuskan ayat ini mengatakan enggak bisa apa iya jadi makanya itu satu hal yang memang tidak mungkin nah ini bisa menjadi pertanyaan buat kita kalau gitu Kenapa ya ada aturan seperti itu Nah, dari sini kita akan lihat nah jadi di dalam ayat ini dikatakan diberikan penjelasan enggak mungkin Nggak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa di dalam ritual ibadah seperti itu. Persembahan yang diberikan setahun sekali melalui para imam. Nah, kenapa? Ayat 2 dan 3 dikatakan, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Nah, jadi teman-teman sekalian, justru ketika, misalnya ya, misalnya, oh sekarang tiba waktunya untuk eh, acara atau hari raya atau eh, bulan eh, persembahan korban. Nah, artinya ketika orang masuk dalam bulan persembahan korban itu, ini cuma ilustrasi saja ya, Artinya orang-orang pada waktu bisa datang, oh ya dosa saya harus dibersihkan. Nah, tahun depan ada acara itu, oh iya, dosa saya harus dibersihkan. Artinya apa? Setiap kali mau jelang hari raya itu, ibadah raya itu, orang diingatkan, eh, kamu um, ada dosa. Ada dosa. Harus dibersihkan. Harus dihapuskan. Nah, jadi teman-teman, artinya apa? Setiap tahun melalui acara seperti ini, Ibadah seperti ini, hari-hari seperti ini, orang diingatkan bahwa kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Nah teman-teman, ya kalau di bulan ini ada sahabat-sahabat kita yang sedang memasuki masa-masa ibadah mereka, agar mereka ketika menjalaninya kemudian dosa mereka bisa dihapuskan, nah justru sebenarnya dalam hal ini, apa yang ada di dalam Alkitab ini serupa. Bagaimana ada orang-orang yang ingin dosanya dibersihkan, hidupnya dibersihkan dari dosa dengan cara masuk di dalam e, ritual seperti ini? Tapi kenyataannya tiap tahun diingatkan terus. Nah pertanyaannya, kalau misalnya, nih, misalnya e, hari raya misalnya nih, misalnya contoh hari raya persembahan korbannya misalnya di bulan April atau April bukan-bukan, bulan Mei. Nah, Kita sekarang bulan April. Nah pertanyaannya apakah kita harus nunggu sampai bulan Mei dulu kalau dosa kita bisa di, dihapuskan, dibersihkan. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana kalau ternyata belum sampai bulan Mei kita udah baru meninggal? Nah, lo gimana tuh? Apa ya kita bisa dihapuskan dosanya karena momennya belum ada. Kita belum sampai ke hari-harinya udah keburu mati. Gimana dong bisa ditebus kita? Gimana bisa dibersihkan dosanya? Nah, jadi teman-teman dalam hal ini, orang-orang pada waktu itu yang mulai berpikir, kok setiap kali saya melakukan ibadah ini, ritual persembahan korban ini, saya bukannya makin uh, lega hatinya, tapi kok makin terus merasa bersalah. Kan rasanya enggak nyaman teman-teman ya. Teman-teman, uh, pernah nggak ada di antara kalian ya, yang melakukan kesalahan misalnya. Terus, disinggung oleh teman kalian atau misalnya misalnya misalnya misalnya teman-teman eh, apa ya kepleset ya kepleset dari misalnya nginjek pisang gitu ya di sekolah dulu seandainya waktu pas sebelum pandemi terjatuh terus babak belur terus diketawain sama teman-teman nah besoknya ketemu lagi sama teman-teman dan mereka bilang cie yang habis nginjek pisang teman-teman gimana persannya Mungkin ada yang masih senyum-senyum meringis ya. iya. Terus besoknya dilerik lagi Cie yang waktu itu habis nginjet pisang, jatuh keguling-guling. Nah, perasaan teman-teman gimana? Iya, benar. Itu dua hari lalu kan? Enggak, kan kita gak bilang gitu. Terus tiga hari kemudian dibilang Cie yang tiga hari sebelumnya pernah nginjet pisang. Gimana perasaan teman-teman? Lama-lama teman-teman beli pisang. Nih, pisang dulu, gitu ya. Artinya apa, teman-teman? Ketika kamu melakukan satu kesalahan, tapi ingatan itu terus diputar, maka kamu akan kesal. Kamu akan frustrasi. Nah, itulah kira-kira gambaran ini. Kok saya melakukan aktivitas yang saya harap bisa membuat saya bebas dari rasa bersalah? Tapi kenyataannya itu justru malah membuat saya ingat, itu salah saya. Saya salah, saya dosa. Jadi kalau teman-teman yang -teman mungkin belum bisa membayangkan seperti apa perasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, kira-kira seperti tadi. Kesalahan saya mungkin hari, di hari Senin, tapi selasa Rabu, Kamis, cuma satu, terus-menerus menghantui saya. Nah, sehingga teman-teman, banyak kali orang punya anggapan, oke, okay, kalau misalnya saya melakukan kesalahan, maka saya akan berusaha untuk mengimbanginya dengan kebaikan konsep timbangan ya kesalahan-kesalahan yang menurut kita-kita ingat kita coba untuk kita bayar kita ganti kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan ini juga yang menjadi semangatnya atau motif dari Ken Himura tadi nah, saya nggak tahu apakah dia sudah mencatat berapa banyak orang yang pernah dia lantai dan dia berusaha untuk mencatat berapa orang yang pernah dia bantu sehingga nanti arwah-arwah orang yang dia bantai bisa kemudian dia ajak bertarung gitu ya dengan orang-orang arwah-arwah yang pernah dia bantu eh silakan saya tuh nah pertanyaannya apa dia bisa sanggup mencari keseimbangan agar semua kejahatannya itu bisa dikalahkan dengan semua kebaikannya nah teman-teman di dalam Alkitab, timbangan ini nggak mungkin bisa imbang. Kenapa? Karena ambil contoh, dalam Matius pasal 5, perbuatan dosa itu bukan hanya melibatkan apa yang kita lakukan dengan tangan dan kaki kita, melainkan yang terjadi di hati pun, itu adalah dosa. Maksudnya, hal yang jahat yang kita bayangkan di dalam hati, itu dosa. Ya. Nah Misalnya, Matius Matis dua 21-22,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 itu setara dengan membunuh. Jadi kalau kita berpikir bahwa yang berdosa adalah ketika kita bunuh orang. Dan selama ini kita nggak pernah bunuh orang. Dan saya yakin teman-teman, baik yang di ruangan ini, maupun yang di Zoom, apakah ada pernah membunuh orang? Enggak ya. Uh, semoga enggak. Yeah. Saya yakin enggak. Ya. Nah tapi, bukan berarti kemudian oh, bebas. Saya nggak bersalah. Saya nggak pernah bunuh orang kok. Nah, ayat ini bilang Tuhan Yesus bilang, "Ketika kamu benci dengan sesamamu, ketika kamu di dalam kebencian itu keluar kata-kata yang kasar yang tidak pantas terhadap sesamamu, itu sama dengan membunuh." Kenapa membunuh di sini? Ketika dikatakan "jangan membunuh", ini bukan dalam konteks uh, membela diri, ya, karena di dalam di daerah Nusa Tenggara, kalau teman-teman ada yang tahu, beberapa hari lalu ada beritanya, ya, ada seorang pria yang karena dibegal oleh empat orang, akhirnya apa? Yang begal dia, dia lawan. Dan malah dari empat itu ada dua yang dia bunuh. Dan akhirnya yang terjadi malah si orang yang mau dibegal ini jadi tersangka. Nyesek ya. Dia membela diri sampai akhirnya orang yang begal dia, dia bunuh. Tapi akhirnya dia kena tuntut juga karena telah membunuh orang. Nah, cuman ini bukan urusan kita teman-teman bahasa pusing uruskan urusnya dia karena ya urusan studi kalian juga ada pusing. Nah, tapi teman-teman maksud saya begini. Ketika di dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan membunuh, ini bukan dalam dalam lingkup sedang membela diri ya. Karena nanti ada aturannya lagi di dalam kitab pada waktu itu ya, untuk antar kitab Imamat atau bilangan gitu. Ya, nah tapi maksudnya adalah ketika kita membunuh orang dengan sia-sia dengan sengaja di dalam kebencian maka intinya bukan membunuhnya tetapi intinya adalah kebencian ketika kita benci terhadap seseorang di hati itu sebenarnya kita dalam hati berkata bahwa saya nggak mau ada orang ini dalam hidup saya alias apa? saya ingin orang ini melanyap di dalam hidup saya arti baik alias kalau bisa matilah dia sehingga tidak ada lagi dalam hidup saya Nah, jadi teman-teman, kalau kita sudah masuk kepada bagian ini, dan juga misalnya, nanti pasal 5, sampai 28 dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina tetapi aku berkata kepada setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, perhatikan ya. Jadi, ketika dikatakan jangan berzinah, nah, ini sedikit penjelasan buat teman-teman, ini bedakan antara perzinah dengan percabulan. Kalau di Alkitab, ada perzinah, ada percabulan. Berzinaan itu adalah dosa seksual yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Dia, di istilahnya kita, berselingkuh. Dia sudah punya pasangan, tetapi kemudian e, mengkhianati pasangannya, dan kemudian dia bersama dengan e, orang lain secara seksual. Atau orang ini misalnya belum menikah, tapi kemudian e, membuat seorang yang sudah menikah mengkhianati pasangannya. Nah, itu berzina Nah, kalau percabulan, artinya mau orang itu sudah menikah ataupun belum, tapi ketika dia melakukan dosa seksual itu percabulan. Nah di sini dalam konteks itu ya perzinahan artinya ketika kamu sudah nikah nih, kemudian Yesus jelaskan ketika setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hati. Jadi masih kamu udah nikah, kamu punya pasangan. Terus ketika kamu tertarik sama orang lain, naksir dan kemudian pengen wah, gue pengen nih sama dia. Nah, meskipun itu baru dalam angan-angan, di sini dikatakan, kamu sudah bersinah dengan dia dalam hati. Jadi dosa bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu dengan anggota tubuh kita, secara fisik, secara visual. Tapi yang terjadi di dalam hati ketika ada penyimpangan itu pun dosa. Nah, jadi teman-teman, sampai kapanpun konsep timbangan enggak akan bisa membuat orang menebus dirinya. Apalagi seperti Kenshin Himura tadi, nggak bakalan bisa membuat dirinya bebas dari kesalahan masa lalunya. Sehingga, teman-teman, yang terjadi adalah frustrasi. nah Upaya kita untuk menghilangkan rasa bersalah itu nggak akan pernah selesai. Frustrasi. Kenapa? Ya karena kita akan terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Seperti hari tadi ya. Teman-teman misalnya melakukan kesalahan, ya tadi misalnya nginjek pisang, jatuh, hari Senin, tapi itu di, ikut, diulang terus, disinggung terus tiap hari, antara kesel, marah, sedih, frustasi. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman bisa menghayati seberapa besar upaya Kenshin Himura untuk menebus dirinya, maka, teman-teman saya ajak untuk kita mengalami yang namanya frustrasi karena rasa bersalah. Pernah nggak teman-teman merasa bersalah dan frustrasi karena rasa bersalah itu? Sebelum teman-teman sampai kepada dua kata kunci ini, ya: frustrasi dan rasa bersalah. Maka, kita belum bisa menghayati, kita perlu nggak ya hidup kita ditebus. Nah, teman-teman, kalau -teman, pengalaman pribadi saya, salah satunya adalah ketika saya nganter ibu saya pakai mobil karena lagi sakit, jantungnya mengalami kendala masalah. Terus, ya, saya bawa ke rumah sakit pakai mobil. Nah, karena ya agak buru-buru, ya waktu itu nyerempet ya mobil yang lain, nyerempet mobil yang lain, dan saya nggak ingat kejadian eh, kronologi seperti apa. Kemudian, lalu, nah, akhirnya saya menepi. Ya, yang saya tabrak juga, ya, mobil yang saya tabrak juga itu menepi. Dan pas dia menuntut, saya bilang, "Ya oke okay, oke." Okay. Jadi karena saya lagi waktu itu lagi benar-benar kalut, ya, ya udah oke okay, oke. Okay. Sampai akhirnya, ya, kami diskusi. Dan pas di situ ada bengkel untuk reparasi mobil, ngecat mobil, dan sebagainya. Akhirnya, diskusi dengan orang yang punya, dan ternyata kerugian yang... Uh, saya harus tanggung itu minimal 300.000 akhirnya udah saya kasihlah 300.000 di tempat Nah tapi sepanjang hari itu dan yang kalau sekarang nih saya ingat lagi kejadian itu rasa bersalah muncul lagi kenapa ya saya bisa sampai seperti itu kenapa saya bisa seceroboh itu kenapa dan yang kedua kenapa saya kok oke-oke aja gitu apa iya bener saya yang salah atau janya dia juga salah tetapi itu kejadian kan sudah lewat ya. Saya nggak bisa puter balik. Saya nggak punya mata agama itu untuk membuat saya bisa kembali ke masa lalu. Jadi teman-teman, kalau saya ingat itu lagi, rasa bersalah muncul lagi. Nah jadi teman-teman, saya ajak kita untuk membayangkan ya. Pernah nggak teman-teman melakukan sebuah kesalahan, dan itu mungkin cukup fatal, atau mungkin buat teman-teman itu memalukan, karena mungkin membuat harga diri teman-teman jatuh, Pernah nggak teman-teman melakukan itu? Dan pernah nggak teman-teman kemudian merasa, kenapa saya begitu bodoh? Kenapa saya begitu lemah? Kenapa saya bisa melakukan kesalahan itu? Pernah nggak teman-teman ngalamin? Dan pernah nggak teman-teman sampai frustrasi? Gimana ya saya bisa bebas dari rasa bersalah ini? Apapun yang teman-teman lakukan di masa depan, tidak bisa menghilangkan rasa bersalah itu. Karena itu akan terus ada. Nah, gimana rasanya dan gimana caranya untuk kita bebas dari guilt ini? Nah, jawabannya ada di ayat 8-10. Di atas dia berkata, jadi ada ayat sebelumnya ya. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuruskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman, ketika ada tata cara aturan persembahan korban di perjanjian lama, itu adalah sebagai sebuah gambaran betapa manusia membutuhkan penebusan buat dirinya. Manusia nggak bisa menembus dirinya sendiri. Sehingga ketika misalnya ya, misalnya tahun pertama orang Yahudi pada waktu itu melakukan, kok kayaknya saya nggak merasa dibersihkan dari dosa, rasa bersalah masih ada. Nah tahun depan lakukan lagi, ngerasa lagi. Akhirnya apa? Lama-lama makin menyadari saya butuh penebusan yang tuntas, yang sempurna. Nah, Jadi teman-teman, kenapa ada ritual seperti ini? Untuk menyadarkan manusia, bahwa manusia membutuhkan penebusan, dan manusia tidak bisa melakukan dengan dirinya sendiri. Sekali dilakukan, mungkin belum berasa, kita belum menyadar, dua kali, tiga kali, sampai akhirnya kita benar-benar sadar dan butuh, sampai-sampai frustrasi. Kapan saya bisa bebas dari guilt ini? Kapan saya bisa lepas dari rasa bersalah ini? Nah, ketika Kristus datang ke dunia, boleh dikatakan di salib inilah semua rasa bersalah itu dihapuskan. Perbuatan baik kita sebaik apapun tidak bisa membuat kita dibebaskan dari rasa bersalah itu. Apalagi dari hukuman atas kebersalahan kita, ya. Nah, jadi teman-teman dalam bagian ini. Ya, dikatakan bahwa bukan korban hewan yang dipakai untuk menebus kita, melainkan Yesus yang mengorbankan dirinya. Nah, teman-teman, kembali kalau bicara tentang kita mau pakai konsep timbangan kejahatan kita, mau kita imbangi dengan kebaikan, saya pernah tanya ini ke teman-teman ya, ada nggak sih orang yang lebih baik dari saya? Pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak ada kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada orang yang lebih baik dari saya? Jawabannya iya. Adakah orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari saya? Pasti ada. Apakah ada orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari saya? Ada, ada. Apakah ada orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari saya? Ada Apakah ada orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik? Dari orang yang lebih baik dari saya ada. ada. Nah, adakah yang lebih baik dari yang lebih baik dan lebih baik dan tidak ada yang lebih baik dari dia? Siapa itu? Iya. Yang lebih baik dari siapapun dan tidak ada yang lebih baik dari dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga yang bisa menembus kita orang-orang yang Mencoba berbuat baik, ini haruslah orang yang sebaik Allah. Kalau enggak, orang itu membutuhkan yang lain yang lebih baik dari dia. Bisa ngerti bagikannya. Nah, kapan kita ketemu dengan orang yang paling baik dan tidak ada yang lebih baik dari dia? Yang paling baik dan tidak ada yang lebih baik dari dia hanyalah yang sebaik Allah. Kalau enggak begitu, dia membutuhkan yang lain yang lebih baik untuk menggantikan dia. Nah, itulah kenapa yang bisa menerus kita hanyalah Allah. Kristus putra tunggal Allah datang ke dunia menjadi manusia. Sehingga kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, yang terus-menerus dihantui di oleh rasa bersalah atas kesalahan, kelemahan, kegagalan kita bisa mendapatkan pengampunan, kelegaan, kedamaian. Nah, ilustrasinya kira-kira ya seperti ini. Saya tidak tahu apakah teman -teman pernah mendengar cerita ini atau tidak. Jadi tentang Jenderal Samila, ini seorang jenderal yang sangat tegas, kejam. Dia punya aturan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus dihukum. Nah, satu kali di malam hari ada peristiwa pencurian pencurian beras di sebuah gudang yang dimiliki oleh seseorang, dan kemudian ternyata ketika pencurian itu diusut, yang mencuri beras dari gudang tersebut adalah ibunya si Jenderal Samilan ini. yang mungkin karena si Jenderal ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu tegas menegakkan aturan, sampai-sampai lupa kasih makan ibunya, sehingga akhirnya ibunya mencuri untuk bisa mencukupkan kebutuhan hidupnya. Nah, Akhirnya apa? Ya udah, hukum harus ditegakkan. Yang bersalah harus dihukum. Sehingga si ibu itu harus dihukum. waktu itu hukumannya adalah dicambuk. Nah, tetapi ini ibu udah tua. Yang kedua, Jenderal Samila ini sayang sama ibunya. Nah, tapi kan dia sebagai seorang pemimpin nggak boleh. Oh, jangan dong ibu saya nggak boleh dihukum. Kalau itu terjadi habis karir dia. Sehingga apa yang terjadi? Si Jenderal ini menggantikan ibunya. Jenderal ini kemudian dihukum cabuk demi si ibu. Jadi si ibu ini bisa lepas dari hukuman tapi hukuman tetap bisa dijalankan. Nah, kira-kira ya mungkin ini ilustrasi sederhana bagaimana ya kita memang bersalah, kita memang berdosa. Dan dosa kita harus mendapatkan konsekuensi penghukuman. Nah, tetapi penghukuman itu ditanggung oleh Kristus. Sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan. Nah, jadi teman-teman, melalui firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita bisa dibebaskan dari rasa bersalah? Jawabannya adalah dari pengorbanan Kristus. Bisakah kita menembus diri kita sendiri? Enggak bisa. Hanya Kristus yang adalah Allah yang sebaik Allah yang bisa menebus kita. Nah, sehingga teman-teman setiap kali kita misalnya muncul lagi ingatan tentang kegagalan dan kesalahan di masa lalu, ingat ini Tuhan sudah mengampuni kamu. Kristiau itu pasti masih teman-teman ingat. Kenapa? Biasanya kesalahan itu lebih mudah diingat, bukan daripada kebaikan, ya? Waktu itu Jack Ma pernah ngasih uh, jawab soal di kelas ya. Ini enggak tahu beneran Jack Ma atau bukan, cuma di kisahnya. Jadi si Jack Ma ini lagi masuk ke sebuah ruang kelas yang diisi oleh anak-anak sekolah dasar. Nah, ada sekitar 20 soal perkalian. Nah, kemudian di nomor, saya lupa, nomor 9 atau nomor 19, perkalian 2 x 9, dia jawab 19. Kemudian bawahnya 2 x 10, 20. Nah, ketika dia menjawab dua kali sembilan sembilan belas, langsung murid-murid ketawa wah, Bapak salah. Masa dua kali sembilan sembilan belas sih? Anak SD aja tahu. Kok Bapak bisa jadi orang paling kaya di dunia? Tapi perkalian kagak bisa. Nah, rupanya si Jack Ma ini sengaja. Dia bilang, saya sengaja melakukan kesalahan. Waktu saya jawab soal dari nomor satu sampai nomor sekian benar, adakah di antara kalian yang memuji saya? Adakah di antara kalian yang bilang iya pak betul itu nomor sekian, nilainya sekian? Ada nggak? Nggak. Tetapi begitu saya melakukan kesalahan, kalian langsung mentertawakan saya. Kalian langsung lihat itu dan langsung membidiknya dan bilang bapak ngawur. Kita lebih mudah mengingat kesalahan dari orang lain maupun diri kita. Sehingga, yang namanya peristiwa kegagalan masa lalu, kesalahan masa lalu, pasti akan terus masuk dalam ingatan kita. Yang pertanyaannya, bagaimana ketika ingatan itu kemudian diputar lagi dalam pikiran kita? Mungkin kita akan sedih. Mungkin kita akan marah. Tetapi ingat, Kristus sudah mengampuni. Ingat ini. Setiap kali itu muncul, tanamkan di hati, Kristus sudah mengampuni. Nah Jadi teman-teman, Dialah firman Tuhan hari ini memberikan penguatan dan kelegaan buat kita. Peristiwa Jumat Agung dan Paskah itu membuat kepada keselamatan buat kita dan membuat kita bisa bebas dari rasa bersalah, menang dari rasa bersalah. Sehingga kita menjadi orang kudus. Nah, orang kudus di sini bukan maksudnya ada lingkaran menti ya, kalau di atas kepala. Tetapi kudus dalam Alkitab itu punya tiga pengertian. Yang pertama berdasarkan status bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus dia adalah orang kudus. Yang kedua, berdasarkan tujuan akhir. Orang-orang percaya kepada Kristus bagi Tuhan dan Juruselamat, dia diampuni dan tujuan akhirnya adalah sorga. Dia diterima di sorga. Nah, baru kemudian kita bertanya, tapi saya sudah percaya kepada Yesus. Saya pernah saya mengimani Yesus bagi Tuhan dan Juruselamat. Saya masih bisa jatuh dosa kan? Jawabannya dia masih bisa. Tapi, kita tetap orang kudus karena apa? Ada status berdasarkan status dan juga pengalaman. Jadi, kita secara status orang kudus dan berdasarkan pengalaman akan terus-menerus mengalami pengudusan. Oke Nah Jadi, teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, jika teman-teman belum mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup memersihkanmu dari segala dosa dan kesalahan, Terima dia sekarang. Upaya kita tidak akan pernah bisa membersihkan kita dari dosa. Nah, jika teman-teman sudah meyakini Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat, bersyukurlah. Jalanilah hidup dengan sukacita. Hargailah hidup yang sudah ditebus, dan setiap kali kegagalan, kesalahan, masalah lalu, terus menuduh hatimu, ingat firman Tuhan ini. Tuhan sudah mengampuni. Tugas Iblis salah satunya adalah menudakwa kita. Tugas dia adalah terus membuat kita dikuasai rasa bersalah. Dan ini hanya bisa dipatahkan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengampuni. Nah, mari kita berdoa Bapak Sorgawi, setiap kami punya masa lalu yang mungkin tidak bisa kami terima. Ada hal-hal yang mungkin menyenangkan buat kami di masa lalu. Tetapi biasanya itu lebih mudah kami lupakan Kami lebih mudah ingat Akan kegagalan, kelemahan, kesalahan Kecerobohan masalah lalu kami Karena itu mungkin mempermalukan kami Karena itu mungkin membuat kami dimarahi Karena itu mungkin membuat kami mendapatkan hukuman Sehingga kami marah Kami benci Kami kesal, kami sedih Ketika peristiwa itu kembali teringat, Ketika ingatan itu muncul kembali di Dalam pikiran kami tetapi kami bersyukur bahwa darah Kristus telah menebus kami. Setiap dosa dan kegagalan kami di masa lalu telah diampuni. Dan juga setiap rasa bersalah yang kembali muncul. Meskipun kami tidak bisa cegah itu bisa muncul tiba-tiba. Ketika bertemu dengan orang pernah menyakiti kami, itu bisa muncul lagi. Ketika ada peristiwa serupa, ingatan itu bisa muncul lagi. Tetapi biarlah firman Tuhan juga kembali muncul untuk mengingatkan kami, bahwa kami sudah diampuni. Dengan demikian, kami bisa menjalani kehidupan kami, keseharian kami, bukan untuk menutup-nutupi rasa bersalah kami, melainkan di dalam sukacita dan kedamaian, karena Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menerapkannya, sehingga kami bisa menjalani hidup dengan sukacita dan damai, tidak lagi dengan rasa bersalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembali kepada saya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk Rosan Raham yang sudah membawakan firmannya. Firmannya sangat bagus sekali hari ini bahwa um, ternyata perbuatan baik yang selama ini mungkin kita pikir akan membawa kita ke surga, Ternyata tidak seperti itu ya. Justru sebaliknya perbuatan baik, yang kita lakukan adalah respon dari apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan itu sendiri. Maka kita berbuat baik kepada sesama dan juga kalau misalkan kita ada berpikirkan mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, ingat lagi bahwa Tuhan telah lebih dulu menebus dosa kita. Tuhan turun ke dalam dunia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sendiri. Oke, terima kasih wassalamualaikum. Oke, sekarang sudah saatnya pengumuman. Pengumuman untuk yang pertama itu minggu depan ibadah gemah diadakan online. Pukul sepuluh seperti biasa ya, jadi teman-teman boleh ikut join bersama-sama di Zoom pukul 10 minggu depan ya. Dan juga yang kedua, untuk teman-teman yang sudah dibaptis dan juga di Sidi di dan boleh untuk mengikuti um, kebaktian umum di sebelah, gitu ya, on-site. Nah, biar kita bisa bersama-sama mengikuti perjalanan kudus Kedang yang terakhir, um, untuk teman-teman yang mau Persembahan, Oke, ini ya untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh dicatat rekeningnya dan juga difoto Mungkin dari net, di scan juga barcode-nya. Oke, walaupun akhir bulan sudah melanda, tapi eh, kiranya teman-teman masih eh, di, apa, diberikan rasa mochachu. Tapi ingat, teman-teman, memberikan persembahan ini tidak membawakan rasa jatuh, tidak, tidak merebus dasar tapi inilah ada rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, okay, itu saja kebaktian selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Tolong berdiri. Oke. Okay. Oh, ya. um, waktu tutup akan oleh Mas Oke, kita akan menutup kesibukan uh, kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih kalau kami bisa mengikuti ibadah gemah pada siang hari ini, mengatakan firman-Mu, agar kami hidup bukan untuk menutup menutupi rasa bersalah, tetapi untuk mensyukuri bahwa kami telah dibebaskan dari kuasa dosa dan rasa bersalah. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan roh kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, sebagai dokumentasi, ya seperti biasa, buat yang di Zoom jangan langsung leave, open cam -nya. buat teman-teman yang hadir di ruangan, silakan maju ke depan, kita mau foto bersama ya. Sebagai dokumentasi, silakan. Ayo, ayo Kalau ada pengurus yang di Zoom Bisa tolong nanti screenshot ya Buat yang hadir di Zoom Ada, oh ada, oke okay, ada ya Oke, ya buat teman-teman yang hadir di ruangan Silahkan maju ke depan untuk formasi yeah, Formasi Oke, okay, yang cewek di, di bawah Yang cowok di atas oh, okay. Oke, okay. thank you. Ya teman-teman yang di zoom silakan open cam. -kan. Ada Jennifer, ada Herbert, ada Edgar, ada Javer. Eh silakan buka yeah. kamera. Ya. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu, Satu, juga. Udah ke ya oke oke gimana yang di zoom udah oh udah ya oke okay, thank you <laughs> oke okay, thank you teman-teman semua buat teman-teman yang di zoom bisa live kalau enggak ya tunggu oh, bosnya akan mengakhiri thank you teman-teman untuk hadirannya semoga diberkati Buat yang di ruangan juga, thank you um, sudah hadir. Cantik. Brian, Devani, Nicole, Rio, Alia, Gabi, ah. Alex. Ya, ternyata Alex lebih tinggi dari saya sekarang. Oke <tik> <tik> <Kayaknya> dulu segini. Iya <tik> Pak, tarik nambut, Pak. <tik> sama nambut, cemilin. <tik> <tik> <tik>